Wis mati, kau lel. Kon mateni yang bapak lurai. Kon mateni. Wis wae jamir wisan. Di ladusing teko. Hey lur, teteh teteh son mau pulang semuanya. Di depan rumah pak lur alur. Ah. Uh -huh. uh -huh. An masih ngetem di timurnya rumah bapak kepala desa semuanya sudah tertib menuju rumah masing-masing lur saun saur on the road.